PT. Victory Cinglu Indonesia harus mengambil sebuah keputusan sulit untuk tidak meneruskan masa kerja karyawan yang masih dalam masa percobaan pada tanggal 28 Juni tahun 2022, kata Dinar, melansir dari cnnindonesia.com Dinar mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan dan aktif menyampaikan perkembangan situasi perusahaan kepada Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Tangerang Sementara itu, isu soal oknum calok yang ada di PT tersebut Kepala desa setempat angkat bicara, berikut videonya. Kalau datang ke Indonesia, maka putra daerah semestinya wajib atau masuk secara mandiri tanpa harus dipungut biaya. Cuman nyatanya memang banyak pertobredaan. Ada oknum yang memanfaatkan itu sehingga mencari keuntungan sepihak. Ada yang ditarif tadi saya cerita begitu. Nah, kalau di Talaga Selatan ini, ini ada perusahaan apa Pak yang sangat besar? Hmm. Pada Jingu, IPO Federal Food. Ya, sempat Pak Narum ada di sini. Oh gitu, jadi ya. memang perusahaan banyak di Telagasari ini ya. ya. Nah, ini saya riset sebentar, sebentar Pak, tentang PT. Cinggu ini. PT. Cinggu kan dengan kapasitas yang cukup luas, berdomisili di Sari hmm. Dan itu menyerap hampir tenaga kerja sekitar 9-11 orang Pak. Ya. Mungkin terakhir 11 ribu. Ya. Iya kan? Dan setiap tahun mungkin siklusnya adalah peniriman terus. Ya. Ada nggak sih putra daerah khususnya di Sari yang dipekerjakan di sana? Nah, ya. pastinya ada. Cuma memang... Ya secara persentase menurut kami lah di pemerintahan desa ini masih jauh dari harapan Oke okay. gitu, Karena Cinglu itu salah satu perusahaan favorit yeah. di desa kami Karena memang mungkin kesejahteraannya lebih baik dibanding perusahaan yang lain Nah karena dasar tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mm -hmm. Nah inilah yang kami pegang dengan kelembagaan Karang Taruna gitu kan Kita coba komunikasi dengan Cinglu Ya Kita juga nggak tahu nih kenapa penyerapan tenaga kerja lokal ini kurang Yeah. Ya, contoh dari kasus yang sebelumnya, saya kerja di 2019 bulan Desember, bulan April-Maret itu kan ada pandemi mm -hmm. masuk ya, mm -hmm. itu ada PHK sebanyak 2.501 orang, wow. gitu. Nah warga kita itu yang di PHK itu cuma 284 orang mm -hmm. yang masa kerjanya satu tahun ke bawah, berarti mm -hmm. kan yang sembilan bulan tujuh bulan. Nah, berarti kan ini nggak nyampe 13% dari total yang doa Nah, inilah yang menjadi acuan kami, semangat kami mengevaluasi regulasi apa sih yang kita mesti uh, buat, gitu kan, untuk kaitan uh, rekrutmen di Cingglo, gitu kan. Hal yang lupa, ya, saya anggap ini bukan rahasia umum. Ketika rekrutmen, ya, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan kadang-kadang bawa nama... para Desa. Pahla Desa. Uh, saya bantu misalkan seperti itu, tarifnya sekian, sekian, sekian. Nah, Pak Lura sendiri faktanya di keluar Sari seperti apa? Ya, kalau di Telagasari, ya saya bisa pastikan di, hmm. uh, apalagi di aparatur kami ya, bahwa itu tidak ada biasa sama sekali. Hmm. Saya cuma uh, meminta partisipasi itu hanya 200.000 ribu yang memang perunjukannya kita sampaikan terhadap masyarakat. Dan itu lusus warga, lusus Karena untuk cinglo kita tidak membuka non Sari karena non Sari itu ada pintu sendiri di di perusahaannya gitu kan, gitu itu hanya dua ratus ribu. Jadi, kalau ada informasi 10 sampai lima juta, apalagi 25 puluh itu itu saya pastikan itu enggak, enggak benar. Itu iya. oke, itu enggak benar. Itu setiap rekrutmen, permintaan dari perusahaan itu biasanya berapa sih? antara 20 30 tiga puluh, atau lima puluh sekali ya? Kalau tadi siklus tahun ini sekali ya, enggak ya, dalam satu tahun. 2019 saja, ah. ke dua re, eh, 2021 itu lebih dari 10 kali rekrut 10, 10 kali rekrutmen. Ya. artinya sekali kali berapa kota ya, Desa itu bisa di angka 100 Berarti 1000 dong kalau disiakan, iya. kalau kali 10 Oke okay, 2020 terakhir? Ya Januari ini kita udah tes itu Januari ke bulan Maret sekarang aja udah 100 lebih Oh ini 2022 berarti ya? 2022 Oke okay, sekitar 100 lebih ya. Berarti setiap tahun itu pasti ya kebutuhan pasti itu ada. ya? Bukan hal oh, yang aneh artinya ketika 100 saja ini kalau ada indikasi ada oknum yang bermain hmm. kali 10 aja udah 100 juta iya. itu kecil bang, saya ditawarin 700 juta oh pernah? iya, di WA saya banyak itu. oh gitu, nah maksudnya, ini ini kan bukan hasil umum nih iya. ini kalau misalnya kelurahan ini, mohon maaf kita, kita iya. harus buka nih maaf. ada nggak permainan seperti itu sebenarnya? saya pastikan nggak ada kalau di desa oh kalau di desa nggak ada, di luar? mungkin, banyak jadi kalau, kalau boleh kan, boleh cerita nih, sistemnya seperti apa sih pak jadi kalau, kalau kita itu gini, informasi masuk ke, dalam, ke desa iya hmm. kan, nah misalkan 40 nah kita informasikan lewat grup whatsapp itu ke setiap ketua RT dan ketua pemuda okay. nah, itu dipastikan warga ya kan nah saya yang yang yang meminta ke pihak luar ini saya nggak tahu dari pintu mana gitu kan karena kita hanya fokus terhadap warga saja okay. gitu kan terhadap warga saja jadi informasi ini diberikan terhadap ketua RT dan ketua pemuda nah nama-nama itu diusulkan oleh mereka nah nama-nama itu ya yang sudah matang yang nanti didorong okay. ke pihak ya, perusahaan gitu saya nggak tahu kalau yang bawa nama saya sudah pasti Karena kenapa? Korban itu pada waktu mendengar nama kepala desa dan desa Nah, dengan itu dia mengeluarkan uang Karena tidak membawa nama kepala desa dan desa Itu korban susah Oke oke, berarti jadi jaminan ini? Iya kan akhirnya Pak dicatut untuk? Ya pastinya beda mereka Berarti ketika mereka misalkan Misalkan sukses ternyata masuk Itu keuntungan Pak nggak gak Enggak, Insya Allah enggak lah Kita ini, Insya Allah Ya percaya atau tidak ya Ini adalah prinsip Prinsip saya punya latar belakang yang kurang baik juga makanya kenapa yeah. saya konsen di di apa di tenaga kerja gitu mengurangi angka tingkat yeah. kenakalan itu kan ya seharusnya ya warga itu harus punya pekerjaan yang baik kan gitu oke okay. ya kan ya yeah, maksudnya niat yeah. terbaik kita adalah kasihan ya yeah. mereka yang tidak punya pekerjaan apalagi yeah. sulit yeah. mencari pekerjaan yeah. seperti ini ya Betul. dan memang Cilu ini kan posisi lumayan UMR yeah. bahkan ada yang lebih dari Ya, yeah. makanya ini menjadi magnet ketika yeah. orang yeah. pengen Betul. bekerja di sana pasti berpeluang Nah, betul, betul. nah, ketika pernah ada menemukan salah satu mungkin indikasi arah ke sana, hmm. tadi kan sudah disubisi informasi itu ke RT ke RW segala macam. Banyak. nah ketika ada temuan seperti itu apa tindakan viral? saya terus terang saya punya empat video permohonan maaf dari pihak hmm. luar terhadap kami karena mengatasnamakan desa, ya, salah satu desa yang ada di kecamatan Cikupa oknumnya, yeah. itu mengatasnamakan desa Teragasari itu, itu korbannya itu 10 orang, dia baru ngasih DP itu satu juta lima nah akhirnya ketahuan oleh kita akhirnya korban dan si pelakunya kita panggil kita mau laporkan hmm. tapi karena memang alhamdulillah bina mas dan Ketua rt nya datang dan sepakat dengan korban akhirnya selesai tapi video permona maafnya nah, ada oke okay, jadi pihak akhirnya musuh ke keluarga iya saya jangan jangan pihak luar warga sendiri kalau bikin opini atau isu yang nggak baik saya laporin gitu. jadi saya konsen untuk urusan ini jadi ya, saya nggak ngelihat dia warga atau bukan jadi gitu. sebenarnya kenapa mencatut nama Palura? Ini kartu sakti ini Palura ketika pengen masuk. Iya karena oh. orang tahu masuk Ching Lu itu kan harus berdasarkan list yang ditandatangani oleh saya. Oh, Oke. Okay. Gitu. Nah dia ngomong ke korban nih foto saya aja nih ada di desa di luar kecamatan Jengkol. Oh, waduh. Ini bukan aja nama. Ini foto dijual e, iya, pula iya. berarti. ya? Alhamdulillahnya karena memang kita niat baik. Akhirnya ada aja yang laporan data, oh, gitu. gitu okay. kan datang datang ke sini bawa, bawa foto gitu kan. Terus, ya, gimana kan namanya isu kan gitu. Ya, ya. Itu namanya isu. Itu banyak Bang, udah bukan puluhan juta lagi. Upahnya banyak, banyak. Nama jadi, desa mah dan kepala desa mah sudah pasti. Jadi pernah mendengar yang sampai tarif 25 juta? 15 juta. 15, juta, 15. Itu paling top berarti gitu ya, jadi, juta. Mohon maaf, ini katanya perempuan laki-laki berbeda nih. Tarifnya saya kurang tahu kalau itu yang pasti paling teperah, berdasarkan 15 juta iya, ke kemungkinan lelaki e, bisa lebih dari angka itu kemungkinan, bisa lebih dari angka 14 juta angka 20-25 iya kemungkinannya gini, karena pihak perusahaan kalau ke desa itu kan, itu harus diprioritaskan priorisasi yang perempuan, ya kan mungkin saja yang akhirnya e, lelaki itu dihargai tinggi karena itu kemungkinan, karena setiap permintaan rekrutmen ya kan, rekrutmen ke desa ya, betul -betul. gitu kan, kan e, perusahaan itu minta itu harus prioritas itu harus perempuan, gitu. prioritas perempuan. Keluarga itu oh, kan. jadi peminat kalau misalkan di perusahaan ini banyaknya lebih ke minat perempuan berarti ya ya saya enggak tahu alasan perusahaan minta perempuan itu karena memang banyak pertimbangan mungkin. Gitu. oke okay. nah tadi kalau kita mengindigasikan ada permainan di lapangan begitu ya hmm. nah ketika mereka masuk dengan biaya itu itu sudah pasti jaminan masuk artinya skill tidak lagi diragukan akhirnya skill sudah diabaikan begitu saya kurang paham kalau untuk urusan uh, permainan mereka ngomong-ngomong uh. itu ke dalam saya enggak tahu gitu. Oke. Okay. Jadi saya konsen di caranya warga saya itu bisa masuk okay. untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di Cinglu gitu kan. Makanya kenapa saya sekarang antisipasi karena ini Insya Allah rekrut ini masih panjang. Ya kan kan bingung bang. Desa itu dilema. Di satu, di satu sisi kita harus menjaga investasi, okay. ya kan kita juga nggak bisa memasakan non skill itu itu masuk ke dalam kebutuhan hmm. ini. Cinglu itu adalah percepatan produksi karena permintaan bayar yang tinggi. Okay. Akhirnya dia membutuhkan manpower yang memang punya pengalaman Betul. di situ. Karena orang berpengalaman buat sepatu itu satu menit bisa dapat lima. Tapi orang non-pengalaman, iya. satu menit itu, iya. ini kan yang, yang ngeganggu iya, akhirnya. Akhirnya malam merugi. Kan iya, akhirnya ya antisipasi desa dengan uh, karang taruna.